Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camuji. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp maupun di kolom komentar ya, yaitu video terbaru dari FS Channel guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya untuk FS Channel agar supaya teman-teman sekalian mendapatkan informasi Ketika beliau upload video baru, so di sini ada videonya, yaitu "Siang Sekolah Waktu Malam Pula", adik nih. Tolong, ibu cari pembeli. Wow, oke okay, guys, langsung saja kita play videonya. Let's go, alright. Adik, jual apa nih? Koktail, Oh koktail. Dalam apa bobohe? Siapa yang buat? Hmm. Memang selalu jual tiga orang nih, Nek moto. Oh, ni dalamnya ada buah apa? Okey Ada buah, nangis Ada mangga Ada anggur Anggur Apple Apple, banyak lah eh? uh, Yang tu, apa dia? Yang ni sagu buah Satu berapa? Sagu buah Satu tiga ringgit Satu tiga ringgit? Dalam ni sagu lah Sagu, jagung, mata kucing Dengan buah-buah Okey okay. Yang ni pula berapa ringgit? Banyak Oh, Oh, beda eh, harga Potong buah, Ada tak tolong? Adik kacau adik Kacau? Kacau macam mana? Kacau makannya. <laughs> Jujur banget Oh Kacau sebenarnya ke? ada lagi? Ada lagi Yang bawa ni? Yang de dekat motor Boleh bawa semua kat sini tak? Abang nak kira berapa semua Boleh adik ambil kat motor Boleh? Okey okay. Okey dia naik motor itu Oh Dia naik motor Oh berarti kakaknya yang Ada berapa yang, ni yang Cuba adik? Cuba adik tolong ya. kira Siapa nak tolong abang kira? Ada berapa ni? Masih kecil lagi ha? kan? Kotel ada sebelah Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Sebelah Dua belah Okay Oh dua belah Sagu Sagu ada sepuluh Alright abang, abang nak belikan semua ni boleh tak? Abang beli Abang suruh adik bagi kat orang Boleh? Boleh ha? Kira, Kira semua berapa tadi? Berapa ringgit? Ha, adik ni laju tengok Hahaha <laughs> Yeah, okay. Okay. 120. Kira lah Takkan lah Free <laughs> 120. 120 Kalau kotel Kotel 120 Ok, okay. 10. 10 kali 3 berapa? <laughs> 30 lah <laughs> 30 lah 30 tambah 120 150 150 Ok So semua ni 150 Boleh tak? Uh, abang bayar kemudian boleh tak? Tapi adik bagi lorang orang Boleh tak? Dua ni bagi Oke. Okay. Ada yeah. orang oh, belanja. Ini orang Indonesia kayaknya tadi tuh. Oke. Masya Allah. Best. Best. Uh, kenapa, best? Huh? kenapa best? But. But. Oh. oh. Masya-Allah. Okay, abang balik dulu. Abang dah dah abang nak bayar kan? Eh, <laughs> so seronok tak tolong mak. Seronok, okay, seronok. Seronok. Pakai abang nak tanya satu. Cerita-cerita jadi apa? Jadi cikgu. Jadi cikgu. Cik, nak jadi cikgu apa? Ajar apa? Cikgu PJ. Cikgu PJ aje. PJ main dah boleh. Kan? main apa? Olahraga Bola sepak? Bola sepak hey. Oh Kenapa oh, main bola sepak? Main kat surau Oh ya ke? Adik pula cerita-cita apa? main bola Adik pula cerita-cita apa? Pemain okay. bola Jirai doktor? Wow, amin nah, I mean. BM Sains suka tak? BM Macam mana nak jirai -jira doktor? -jira. Sains yeah. tak suka? <laughs> <laughs> Satu lagi <Sapa> Lupa <laughs> upah mak bagi tak? Ha? Berapa tu mak bagi upah? Ringgit. Oh RM5. RM5 ke? Ha RM5. Buat bagi sekorang satu. Wow. Ke dapat lagi dekat gigi. E Simpan. Oh, okay. orang ni nak bagi upah ke macam mana? Jadi orang ni kita bagi upah sama-sama. Oh. Maksudnya kita bagi upah dekat adik ni seorang 100 sebab dia dah tolong kita tu. Ambil malu Tu maluk, tu maluk. Ada. <laughs> 100 jom. 150. Betul. cukup tak? jap. ah. eh, kau pergi abang balik. Ni satu yang belum. Ni? Bukan. Ni apa? Baki lah. Betul ke baki? Abang jaket ni semua 150. Hai. Betul. Allah. Ha, dia ambil. Ani ambil lah semua. Tak ni semua ni abang kira 150 lah. Kenapa yang ni untuk adik Adik tolong Mak kan Tolong mak jual kan nah, Ini adik boleh bagi kat mak 150 semua boleh bagi kat mak Boleh? Adik simpan Tapi abang ada hadiah lagi Nak hadiah? Nak hadiah? Macam tangan Siapa nak hadiah? Boy. Tak nak, nak. nak? Tak nak abang nak bagi Nak Adik sepah 100 Tolong abang bagi orang Terima kasih Adik Aswa 100 Terima eh adik ni 100. Allah. Okay. Semua ni abang bagi upah seorang 100 ni dikeratus. Yang tadi abang bagi tu 400. Tu untuk mak bagi kat mak tau. Okey total semua 700. Ada apa? Allah. Nanti? Bola. bola. Beli. beli bola. <laughs> Okey okay. okay. adik, adik nak beli apa? Handphone. Nak beli oh. apa? Handphone. Ini. Eh, ya ada ke RM100? Nak beli baju. Nak so, beli baju beza-beza. Beza. bagi ni total semua 700 daripada abang punya tim yang punya team. Ah uh, ya yes, Hasan Makfira dengan orang yang selalu tengok video kami. Okey. Niaga betul-betul. Nak niaga niaga juga belajar kena kena pandai-pandai tau. Betul. Baru dulu dapat, tolong mak dapat, belajar dapat. Bab belajar ni untuk kita masa akan, masa akan datang. datang. So, jangan susahkan mak. Ayah ada lagi. Belum ada dah. Allah. Mesti seperti itu ya kan budak-budak macam ni mesti keadaan tak ada ayah keadaan tak ada ibu Allah Akbar. memang betul-betul mereka ni berusaha macam tu Allah takkan meninggalkan mereka pasti Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan mereka ni kekuatan kebahagiaan Bersama ibu mereka Doa apa banyak-banyak Dekat ayah Semoga semoga urusan dia pun dipermudahkan. Eh, mudahkan Doa dekat mak sekali Doa dekat adik Adik-beradik semua Semoga semua sekali dipermudahkan. pun Amin. Ini dah heran Doakan mak Sehat eh? Belajar rajin-rajin yang penting Okey abang Tak boleh lama ni Abang nak balik dulu Bye Bye, Bye. Yeah. Yeah. Jangan lupa like, komen Share dan subscribe lagi satu, orang kena komen. Tulis kat situ. Ustaz, Okay, bye. Assalamualaikum. Wan Ustaz. <laughs> Lucu. ya. Yeah. Okay, guys. Dah selesai videonya. So, itulah tadi. Tiga adik-beradik lah ni kan. Malam tolong mak Sebab apa? Sebab ayah dia tak ada dah tak ada guys. Macam mana rasanya kan? Saya pun merasakan itu ketika ayah saya dah meninggal macam tu dan kawan-kawan yang dah tak ada ayah mestilah macam tu, dah tak ada ibu juga macam tu. Saya ayah dan ibu dah tak ada semua guys. Ah, jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan dan masalahnya saya dah besar. Tapi mereka kecil lagi. Macam mana perasaan mereka ketika tak ada macam tu dan mereka istilahnya berjuang eh kan? berjuang membantu ibu untuk mencari nafkah mencari rezeki macam tu di siang malam seperti itu mungkin ibunya itu siang bekerja eh kan lepas tu anaknya malam juga mungkin ibunya juga Allahu akbar saya tak fahamlah macam mana penatnya tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ya, apabila kita berusaha pasti Allah memberikan istilah yang terbaik untuk kita semua jadi Jangan pernah putus asa, teruslah berjuang, teruslah istilahnya kita berusaha agar supaya Allah Subhanahu Wataala melihat kita dan Allah Subhanahu Wataala memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga adik beradik tiga tadi itu, kakak beradik itu diberikan kelancaran, kemurahan rezeki dan juga diberikan kebahagiaan fitni wadunyaul akhirah dan semoga ibunya juga diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan ayahnya ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang baik, amin amin ya rabbal alamin, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai dan buat teman-teman semua yang sudah tengok eh kan, ah, apabila itu berdekatan dengan uh, tempat kawan-kawan semua ah, sila datang uh, coba koktail apa-apapun yang dijual oleh adik ini, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, FS dan juga Cak Mujib Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh